Wah, ini apa teman-teman? Nah, lihat ini guys. Wow, kita dapat kalajengking yang kuning. Yeay. Oh, masih ada teman-teman. Nah, ini dia nih. Apa nih namanya teman-teman? Ada yang tahu? Wow, ini lobster. Kita cari mainan lagi teman-teman di pinggir pantai nih. Lihat. Ini sepertinya banyak mainan nih, yang terdampar kita coba cari mainan di sini teman-teman dekat pohon. Hmm. Wadidang. Dapat ikan cantik nih. Ayo kita simpan. Nah, apa lagi nih? Ini sejenis ikan laut teman-teman. Ikan pari nih. Wah, wow. mantap ya guys. Ayo kita lanjut lagi cari mainannya. Halo. Nah, kita dapat lagi nih. Wah, wow, sepertinya nemo nih. Blup blup blup blup blup. Wow. Keren ya. Nah, itu apa teman-teman? Wow. Kita dapat dua gurita teman-teman. Ini nih gurita warna orange dan warna Merah nih teman-teman guritanya. Ada yang tahu gurita itu enak apa enggak teman-teman. Nah kita lanjut lagi nih. Wow. Ada lagi, ada lagi. Bintang laut. hey Ini apa? Wow. Ini ikan sumpi teman-teman. Biasanya ikan ini hidup di karang teman-teman. Wow keren, warnanya hijau nih. Wow, kita simpan lagi. Kita udah dapat nih. Wah wow, masih ada nih. Nah, ini ikan kerapu teman-teman. Wow keren banget, warnanya hijau. Kita simpan bintang laut lagi. Kita sudah dapat banyak nih teman-teman. Nanti kita hitung ya sama-sama ya cari mainan lagi, wow itu ada lagi nih ikannya, sepertinya ini mainan ikan teman-teman, wow cantik banget, seru ya cari mainan di sini, banyak banget ikannya, hmm dapat lagi, wadidaw, dapat mainan, dapat mainan, dapat mainan terus, wow itu apa, hmm masih ada nih. Keren ya mainan di sini. Banyak yang terdampar. Wow! Ini burungnya teman-teman? Wah, sepertinya ini bukan burung, teman-teman. nggak -teman. ada kakinya. Ada yang tahu nih? Sejenis ikan pari nih. Warnanya hitam, teman-teman. Wow, kita simpan. Nah, ada yang lihat enggak teman-teman mainan di sana wow ini sepertinya bukan mainan teman-teman sepertinya ini kepiting beneran teman-teman wow pelan-pelan ya nanti kena capit teman-teman tangkap Hup. wow ini mainan teman-teman kepiting mainan kirain tadi kepiting beneran teman-teman hahaha ah, ah. Wow kita dapat kepiting Mungkin mainannya masih ada teman-teman Nah Apa nih Sepertinya gerak-gerak dari tadi Wow lobster lagi teman-teman Hmm ayo kita simpan Wow Kita sudah dapat banyak mainan nih teman-teman Ayo kita hitung dulu teman-teman ya Biar mainannya bisa kita kumpulkan di rumah. Dan kita mainkan di rumah teman-teman. Ayo kita hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Besok kita cari mainan lagi, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya, teman-teman. Biar kami makin semangat nonton, bikin videonya, teman-teman. Dadah.